Selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan seorang firma di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang firma di bulan Oktober tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support NRG yang dapatkan oleh seorang firma di bulan Oktober tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya support energi kepada keuangan Selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan Selanjutnya support energi kepada hubungan asmara soal Virgo di bulan Oktober tahun 2021 Jika kartu support energi sudah kita dapatkan biasanya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang membuat suatu kemalahan zodiak Virgo di bulan Oktober tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini, saat kita membuka dan membacakannya, tuh kesehatan seorang Virgo adalah for Swords ataupun empat pedang. Secara umumnya, fork absurd itu diartikan perlu merefleksikan diri, melihat, saksikan diri, perlu istirahat di saat semuanya sedang terganggu, dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Virgo di bulan Oktober tahun 2021 akan mengalami sedikit penurunan, yang dimana di sini dikarenakan seorang Virgo terlalu lelah dalam kerja, terlalu memaksakan diri dalam segala hal, yang dimana di sini disarankan kepada seorang Virgo untuk istirahat, yang akan berdampak positif kepada kesehatannya, dan untuk kartu support energinya adalah. Queen of one, secara mempunyai Queen of one itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, serta seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri, dan di disini menggambarkan kesehatan seorang Virgo akan mengalami penurunan di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana disini dikarenakan terlalu lelah dalam bekerja, terlalu memaksakan diri, dan di disini seorang pasangan adalah sebagai seseorang yang mendukung, mensupport seorang Virgo untuk mereleksasikan diri terlebih dahulu untuk istirahat dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, the hangman. Sejarah menyadari hangman itu diartikan pasrah tetap yakin, yakin karena kuat, dan disini menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun ia yakin ia mampu menjalani kesehatan yang lebih menurun di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana sini seorang pasangan akan selalu mendukung dan support seorang Virgo agar bangkit dan menghibur diri, yang dimana disini akan berdampak positif kepada kesehatannya. Dan untuk kartu, keuangannya adalah five of Pentacle ataupun 5 koin. Secara umum five open itu diartikan kondisi keuangan dalam kondisi stabil berkecukupan suka membantu orang lain meskipun dalam keadaan butuh. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang filmbi bulan Oktober tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Keuangannya akan stabil dalam kondisi berkecukupan. Yang dimana di sini juga digambarkan seorang filmbi itu rupanya akan terbuka. Dikarenakan di sini seorang pirlu suka berbagi kepada orang lain, suka membantu kepada orang lain, meskipun seorang pirlu sedang membutuhkan. Di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang pirlu akan mengutamakan kebutuhan orang lain ketimbang kebutuhannya sendiri yang berdampak positif kepada keuangan, sehingga di sini pintu rezekinya akan semakin terbuka. Dan untuk kartu support energinya adalah, Page of Swords. Secara umumnya page of sort seorang anak dan di sini menggambarkan kondisi keuangan seorang Virgo di bulan Oktober tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa apa di dalam kondisi berkecukupan dalam kondisi stabil yang dimana di sini pintu resdi akan terbuka dikarenakan suka membantu orang lain meskipun sedang dalam keadaan utuh ataupun meski keadaan susah di sini juga tidak tertutup kemungkinan doa dari orang-orang yang ia bantu doa dari seorang anak akan menjadi pendukung kepada seorang Virgo. Untuk mendapatkan keuangan kehidupan finansial yang lebih bagus di bulan Oktober tahun 2021, dan jika kartu dengan gen yang kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang pilgo di sini menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang pasah namun ia yakin dengan membantu orang lain. Akan membuat pintu resikinya akan semakin terbuka dengan dukungan, dan seorang anak dengan dukungan dan doa dari orang-orang yang ia bantu. Yang akan berdampak positif kepada keuangan sehingga di sini kondisi keuangan seorang dirimu berada dalam kondisi kecukupan dan dalam kondisi stabil. Dan untuk kardukan kartu pekerjaannya adalah five of one ataupun lima topat. Secara umumnya five of one itu diartikan menginginkan kerjasama dengan orang lain meskipun berujung perpecahan. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya akan banyak rentangan untuk mendapatkan karir kesuksesan di bulan Oktober tahun 2021. Dan di sini, kepada karir seorang Virgo, ada beberapa prediksi. Yang pertama di sini, seorang Virgo ini menjalin kerjasama dengan orang lain yang dimana di sini bertujuan untuk mengembangkan usahanya, mengembangkan karirnya, yang akan berdampak positif kepada karir kehidupan serta finansialnya. Namun di belakangan akan terjadi perpecahan apabila kerjasama sudah terjalin dan di sini digambarkan juga bahwasanya untuk mendapatkan kesuksesan untuk mendapatkan puncak karir dibutuhkan tenaga ekstra pengorbanan ekstra yang dimana di sini dikarenakan butuh perjuangan yang lebih keras yang banyak melalui rentangan yang akan berdampak positif kepada karir kehidupannya. Dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya untuk memulai sebuah usaha di bulan Oktober kepada seorang Virgo yang disini dalam kategori usaha yang baru tidak akan semudah yang ia bayangkan butuh pengorbanan, butuh kefokusan yang lebih, dan butuh dukungan dari seseorang yang akan berdampak positif juga kepada kehidupan serta karirnya. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentacles. Secara menyekeh, kontak itu diartikan seorang yang sudah matang pikirannya, seorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun. Dan di sini menggambarkan, karena pekerjaan seorang Pibu di bulan Oktober tahun 2021 ada beberapa prediksi. Yang pertama di sini, yang paling mencolok adalah, ingin membangun sebuah usaha yang dimana di sini membutuhkan support dari seseorang, yaitu orang terdekat, seorang orang tua. Seseorang orang di sekitar maupun pasangan seorang Virgo yang akan membuat kesuksesan dan karir seorang Virgo akan meningkat di bulan Oktober tahun 2021. Dan jika kartu dengan yang lain, kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Virgo di sini menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin ia mampu menjalani, ia mampu mendapatkan karir pekerjaan yang lebih bagus di bulan Oktober tahun 2021. Dengan dukungan dari orang-orang sekitar Dengan support dari orang tua Dengan support dari orang-orang terdekat Dengan support dan doa dari seorang pasangan Meskipun harus melalui banyak rintangan Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah 4 of cup ataupun 4 piala Secara umumnya 4 of cup itu diartikan berpikir lebih jernih Untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lagi Dan disini menggambarkan hubungan asmara seorang Virgo di bulan Oktober tahun 2021 Tidak akan mengalami gangguan apa-apa Namun disini disarankan kepada seorang Virgo Baiknya berpikir lebih jernih, baiknya berpikir lebih dewasa, berpikir lebih positif Yang dimana sini akan membantu hubungan asmaranya lebih bagus lagi sini disarankan kepada seorang Virgo untuk melihat satu sisi kebaikan yang diberikan oleh pasangan, dan membuang jauh-jauh keburukan pasangan yang akan berdampak positif juga kepada hubungan asmaranya, serta sini disarankan kepada seorang Virgo untuk tidak membandingkan pasangan dengan orang lain. Dan untuk kartu support energinya adalah naik Opsort secara memiliki kenaik opsi itu diartikan seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, serta seseorang yang sangat dekat dengan seorang Virgo sendiri dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Virgo di bulan Oktober tahun 2023 akan mengalami gangguan apa-apa namun di sini disarankan seorang Virgo baiknya melihat satu sisi kebaikan yang diberikan oleh pasangan dan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain yang dimana orang lain tersebut bisa disimbolkan naik offshore Yaitu orang yang paling dekat dengan Virgo sendiri Yang akan berdampak negatif kepada hubungan asmaranya Bila terjadi perbandingan Dan di sini juga disarankan kepada seorang Virgo Baiknya mengambil keputusan dengan kepala dingin Dengan pikiran yang jernih Terutama di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini pasangan seorang Virgo akan selalu mendokumentasi seorang Virgo sendiri untuk menjalin hubungan asmara yang lebih bagus lagi. Jika kartu dengan yang kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Virgo, di sini menggambarkan. Di sini dikategorikan sosok seorang pasangan Virgo merupakan sosok seorang yang pasrah, namun ia yakin ia mampu menjalani hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih bagus, lebih harmonis bersama seorang Virgo. Yang dimana di sini juga ia yakin bahwasanya seorang Virgo akan melihat satu sisi kebaikan dari pasangan dan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain, yang akan berdampak positif kepada keharmonisan, kerukunan, kebahagiaan di dalam hubungan asmara. Dan untuk angka keberuntungan seorang Pirgo itu berada di angka 4, 45, 55, 54, dan 47. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang Pirgo di bulan Oktober 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan,